dari Jakarta selamat aku berdiri Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita bersenuh Indonesia bersatu Dikutlah Ayo Indonesia ya, yang Indonesia Indonesia. Usa, Indonesia. Aku cinta indonesia raya merdeka merdeka di indonesia. Hey. Hey.